Tapi, Alhamdulillah, ya. saya di sini perwakilan dari kelas luring akan menampilkan storytelling yang berjudul Batu Menangis Legenda dari Kalimantan Barat. Inilah. Hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Darn. Darn adalah gadis yang cantik jelita. Namun ayahnya sudah lama meninggalkannya sejak ia dan kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darn harus bekerja sendiri di ladang demi kelangsungan hidup Tapi karena setiap kali pergi ke Telaga, kulit Ibu Darwi kian gelap. Suatu hari, Ibu Darmi hendak pergi ke ladang. Ia akan pulang sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Ibu, "Nah, bisa tak kamu masak untuk hari ini, ma? Ibu tidak bisa pulang siang ini, karena harus menyelesaikan panennya jika sudah selesai menangsa Bisa akan aku mengantarnya Keladang untuk ibu Dari Yang sedang asyik mengisi Rambutnya berkata Tidak kau bu Jika aku ke ladang Nanti kulitmu gelap Kenapa kau habis berkurang Kalau aku mengasah Nanti-nanti kau tunggu Aku kan habis meramas Ibu darimana yang mendengar perkataan anaknya, hanya bisa menggaleng-galengkan kepalanya dengan sendiri. Akhirnya ibu Darni pergi ke ladang sendirinya. Ia mengumpulkan hasil panen agar bisa dijualnya besok Ia tidak memikirkan rasa lapar. Ia ketika lelah hanya beristirahat dan minum air kendi yang dibawanya Dari di rumah Ibu Dari yang sudah berpulang dan ladang langsung pulang ke rumah dan terkejut karena melihat tutup saja yang tidak ada wakanan sama sekali dan ternyata Dari tidak kasar lalu yang dan yang lihat ibunya pulang justru marah. Ibu ini dari mana saja sih? Aku tuh lapar makan dari tadi. Ibu mana saja? Dan pun menjawab, tadi kan ibu sudah pulang. Aku tidak tahu bu. Dan bilang sementigal ibunya yang saat, saat itu sedang lapar dan lelah keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap ke pasar untuk menjual hasil panennya. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, Darmi, ayo ikut ibu ke pasar. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen agar bisa dijual ke pasar. Darmi yang diperintahkan ibunya hanya berkata, tidak tahu ibu. Dan setiap pokok Akhirnya Ibu Darni Hanya pergi ke pasar Sebelumnya Lalu sorenya Ibu Darni pulang dari pasar Ibu Darni memperoleh uang yang hanya sedikit Hanya cukup untuk makan Beberapa hari Dan untuk membeli beli Dan yang melihat ibunya sedang menutup uang Segera menghampiri dan berkata Ibu berdakwah habis tolong belikan dong namun... Ibu Darwi menjawab. Iklan akan ibu belikan, tapi kamu harus ikut agar ibu tidak salah beli. Ternyata terpaksa Darwi harus ikut ke pasar, tetapi Darwi berbisik kepada ibu. Bu, nanti kalau kena ke pasar, ibu jangan berani dengan dia ya. Ibu datang jauh, kenapa? Ibu membalas. Pokoknya ibu di aku saja. Padahal sebenarnya Darden palu memiliki ibu yang kotor dan jelek Setelah sampai di setengah jalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan teman Darden. Teman Darden langsung menyapanya. Darden kamu mau kemana mana? dan dia menjawab, aku mau ke pasar. eh siapa yang di belakang ibu ya? dan ibu. tidak ingin kau temannya tahu bahwa ia memiliki ibu yang kotor dan wajah yang tidak kawat langsung jawab oh ya itu tuh, Barang, dia itu pembantu. mungkin jadi dari ibu anda. soal hati ibu dan goris karena perkataan anak-anak tetapi hanya bisa ia pendam dalam hati. kemudian setelah sampai di mimpi pasar, Darni bertemu lagi dengan temannya temannya, siapanya? hai hey, Darni, tuh bentuk pergi ke pasar eh siapa yang udah mau ibu, ibu ya? Darni lagi-lagi menjawab e apa kabar? Tak kuasa air mata ini dan terbendung, Akhirnya dengan rentes, bersujud, dan berdoa. Bapak, hai, hai, tidak hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Hukumlah ia hai, ia hai, saat Tuhan yang mahakuasa tiba-tiba tubuh dari berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kakak dan setelah sampai setengah tubuh dan menjerit memohon ampunan. Ibu tolong maafkan anakku -anak ini, Bu. Aku, aku janji tidak akan pulang lagi, Bu. Dan Terus merata menangis dan mohon ampun kepada ibunya Tetapi semuanya sudah terlambat Seluruh tubuh darahnya sudah menjaga kebaikan Sekalipun sudah menjadi batu Orang-orang dapat melihat kedua matanya Yang sedang merintihkan air mata lain Seorang yang sedang batu. Oleh karena itu, batu yang berada di Kalimantan Barat tersebut Diberi nama. Batu Pesan moral yang dapat kita ambil Dari cerita tersebut Ibu adalah wanita yang mulia Ia adalah wanita Yang sudah bertarungkan Nyawanya demi diukulah Insan ini. Oleh karena itu kita sebagai anaknya Tidak boleh melupakan kuasanya Di telapakannya Berdiri ada surga yang harus kita makan keripik di tepi sawah keripiknya jangan sampai jatuh apabila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.